gue pengen pula kunci buat. Ya, dapat satu. satu gue dapat satu. Agak agak ngeri juga kalau sama, ya kan bisa dibegal. Tapi seru sih kalau sama, main begal gitu. You got a friend in me. Yo, semuap bro, what's up, bro? What's up, semuanya, Halo Kali ini, ma bro, main arena breakout lagi, bro. Ya, sebelumnya Ocha sudah main di map Armory ma bro. Map neraka dan kita sekarang main di map vale, ma bro. Ya, sebelum itu, bro, supaya kita ngelute lancar ya, jangan lupa kalian untuk membeli key dulu nih, ya, di sini nih, di ah, di sini nih, bro. Nah, ini ada farm key, north ridge key, Valley key, Armory key, tv station key. Biar kalian ngelute lancar, ma bro, di tiap Map yang kalian mainin, ma bro ya. Nah, ini Valeki yang uca beli ini sih yang seaside ya, ma bro. Si set Man Key ini uca ada punya dan seaside Storage Key. Nah ini oke kian aja sih sebenarnya kalian mau beli semuanya juga nggak apa apa, ma bro. Uca uh, beli salah satunya aja lah ya. Oke, okay, yuk langsung aja, ma bro. Kita main dan langsung ratakan semuanya berserta ngelit juga ya. <laughs> Oke, okay, let's go, let's go, let's go. Oh. Itu yang nggak ada helm depan dulu nanti. Masukin headshot kali ya gue. <laughs> <laughs> Baru, -baru main <Mereka>. udah tusun. <laughs> e, Kegauan pakai helm. Ketemu orang jangan percayain helmnya, biar gue pakai ya kan. Coba kaki. Masih kosong, nggak ada orang. Kita kemana dulu? Tanda lu bi. Tanda siapa? Memang. Ke supply camp dulu Gue jadi ngeri jauh-jauh dari kalian Gue jadi ngeri anjjjj hmm? Orang bud ya orang, nama orang bud Ini orang nih Orang? Ini di depan sini tadi nih, rani, nih udah dapat satu tadi suara tembakan loh, eh, gue lo dulu gue ambil pala ambil pala nah lumayan lumayan, kayaknya nah, ini orang eh oh iya orang-orang minimal bawa berapa doktek biar bisa ekstrak 2 dua dua dua dua ya orang, kita orang eh terus ada ayo eh kasih ada orang pak putih. Orang-orang ini ya teman-teman Ah enggak, botek Oh, salah itu Orang ini, orang Orang asli, orang asli, woi orang asli ya, enggak dapet Iya, iya, coba Eh, gue nggak ada teman-teman Itu asli itu Ini orang asli Mati, mati, mati Mati Aduh, recordnya susah banget, M4-nya asli juga Itu, di luar, masih ada steps samar-samar berarti musuh itu yang asli. Itu suara tembakan di luar sana. Gua ngelutin di luar nih orang nih. Ayo bareng. Guys, men enggak dulu nih. Saya lootingan nih. Level. Level 30 anjay. MP5. ih boleh juga nih. Ambil-ambil ini Eh, yang injeksi ijo buat apa injeksi ijo? Bedanya-bedanya. Darah darah. Hmm. Katanya kita mau santai dulu masih 28 menit juga nih. Kayaknya nembak musuh dulu. Iya, iya, nembak. Nembak udah punya udah lagi dari kiri kosong kayaknya itu orang sih yang arah 16, eh. oh, orang tadi gear kalem kalem kalem kalem tenang guys aja buat gimana sih ini ini ya, juga ada ya, ya. Okay. tanda kuning dulu ya, tanda biru atau juga? Tanda kuning dulu aja Sejauh itu? Komit satu arah dulu aja Jadi Di gua, dulu. eh di gua Di gua ada? Gak Atas? Gak ada Gak ada, gak ada. Dia di bawah nah, sama, sama, sama rumah bawah Bukit gua ada atau Masih ada tebakan sekarang Tidak ada oh. bukit Bentar ya Kalem teri Tidak ada dua nanti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 Uh, lu ah, eh, eh, eh, lu ngomong mau bukan? Lu, eh, setiap, setiap, setiap, setiap, setiap, mati mati oh. setiap, mati, mati, mati, setiap, setiap, setiap, setiap, setiap, setiap, setiap, setiap, setiap, setiap, setiap, setiap, setiap, setiap, setiap, setiap, setiap, setiap, setiap, setiap, setiap, setiap, setiap, setiap, setiap, setiap, setiap, setiap, sekarang apa masih nunggu -nunggu? Eh, bapak sekarang setiap, setiap, setiap, setiap, setiap, setiap, sekarang sekarang, sekarang jangan keluar gerbang aja sih, gue pengen buka kunci buat Assalamualaikum eh kaget gua, staff ruwet sih. Sorry sorry sorry, <ride> gue kira gue kira aku ke pintu di sana. Kaget, kaget, kaget namanya samar soalnya. <tilkar> ini ini horror bergenre ini deh. Refleks nembak gua, aja masum yuk go go go go go masuk masuk atau kita puterin dulu masuk apa apa masuk aja ntar <colors> kalo misal di luar orang 400. stay di garasi aja iya iya bang iya bang entah ya entah loh, loh. no no gua gua gua langsung ini tuh eh eh tutup pintunya ya lu iya ya tutup tutup eh tutupin tutupin tutupin nggak bisa sambil notup eh ntar ntar ntar, ntar gue yang buka pintu ya ntar ya keluarkan kekuatanmu kepala gue aloo siap-siap pintunya siap-siap pintunya nih dia kesini deh kesini uom, uom. ya mana nih pintu mana nih? oh yang Ter ini? Blog. yang depan yang kanan satu yeah, yeah. yang depan tiga siap-siap orangnya masuk ya siap-siap iya yeah, siap-siap <laughs> ngepron nih gue ngepron ngepron kayaknya ke, ke gue dulu deh kanan satu ya kanan udah satu oke okay, siap aku uh, fokus pintu eh, kanan nih ya ya ya gua yang kiri Ini mau masuk nih mau masuk nih oh shiiiit tante misi misi tau tau ada orang belakang Hi -hi. ayo bang buka bang kok kok kok kok lu ngeribet pi tahan dia. tahan toh, toh, sepang, baru nih heal gua toh, ini orang kagak ada kenok kenoknya ini langsung end dia ih sakit banget makan sakit banget nih aloow ini parah dari player cuy. player player player player ini kalau dia maju bilang ya bang ya hati satu dapat satu gue dapat satu wah oh eh gak tahu dari mana itu cok astral jokowi kalem kalem kalem biarin naik ada yang nembak ya arah sini nih dapet satu gue pantai sini ada orang lain kayaknya Pantau aja Harus ada yang jaga belakang gak sih? Mati satu, mati satu, mati satu lagi Tinggal.. Tinggal dua orang PPPPP Gua santai Eh itu dibuka apa intinya weh Weh! weh Gua lagi Gua lagi Masalahnya gua lagi ngehil anjir, dibuka pintunya Sama aku juga Gua kelaparan anjir Karakter gue Kelaparan nggak bikin mati kan? Kelaparan nggak bikin mati kan? Hidang bi, darah lu Bentar kalo kalau. Bentar coba deh, clear enggak sih? Ada yang punya darah lebih enggak? Gua habis lagi Iya apa namanya? Yang militari-militari itu loh Tentara tuh harus hitam Yersar 2000 years later. Gua ah, mau buka pintu di mana pintunya? kasih Tahu Boy? Di bawah tuh, di atas? Di atas di atas. Gua dua kan, dua Yo ya, yo ya, yo ya. Gua gua. Gua buka, gua, gua buka. Gua buka. Tau, tau. Oke okay, oh, kita buka pintunya saja. Yuk ya. langsung. Ada orang lagi. Ma Bro. Bidang. Nah di sini luting-lutingannya mantap sih Bidang. harusnya ya. Bidang ada heli ya? Bidang ada heli. Oke. Okay. Bro. Biar aja sih. Apakah ada isinya? Langsung. Apakah apakah? aku ada barang antik ya? Ya, ya tuh lumayan dapat gold cup ya lumayan sih so, ini ada duit koin mana mana itu tiga ratus ribu di mana sih emang mengambil di, di kasur oh di kasur ya oh, apa iya. di meja di mejanya apa sih koin dikit sih tiga oh iya, kurang tujuh belas. Bukirnya tiga ratus ribu. Fiturnya mana lagi kan ada 2 ya, satunya mana sih? di bawah, di bawah, di bawah, di bawah. Tertar, gue ke bawah, gue ke bawah ntar ya sabar. Caranya masih banyak belum eh, bu. Ada yang masih susah kan pakai? Ada yang nemu nggak tadi? Pi di mana Bawang pi? Bawahnya mana pi? Bawahnya banget. Nah, satunya di sini, bro Oke. Masuk aja kita buka ya. Kita ke sini. Aku Duit. Duit. Duit. Duit. Lumayan Coba kita buka lagi di sini. oke okay. ya, ya lumayan ada. lah ini kok kayaknya deh ya lumayan lah daripada nggak ada apa nih pi? ntar lu ambil duluan nih ini ada, mau Suit... no, bang? kodot suitcase oh udah kodot oh iya ini kubin ya bukan sama gua, gua kira sama <tuk> <Master> srix <tuk> <tuk> gua pas gua penuh, gua cuma buka doang udah-udah aman ada nemu tas-tas gede ga? yuk Yes gue gua enggak ada sih. Udah udah udah full juga tas gue. Kurang gede tas gue. Ya, jadi seperti itu mah bro ya. Itu tadi kalau teman lo yang ngambil itu ada lootingan yang lumayan juga mah. Bro. Ya, yang warnanya yang emas-emas ya. Nah, background emas seperti ini itu sangat berharga sekali ya kan. Oke. Okay. Looting sudah selesai waktu kita tinggal 9 menit dan Ocha no sekarang ini saatnya mau pulang ya kita sambil patroli dulu, jaga-jaga takut ada musuh bro ini udah kan ya? udah gak bakal ada begal kan? Nggak nah, tahu, itu kok itu nggak tahu. yang bikin mati itu apa ya? yang bikin mati left arm 7 10 kalau misalnya 0 10 mati, bikin mati apa armornya? Yang, yang bikin mati kan kayak Lutfi tadi kakinya sakit tuh tadi iya nah, katal dia Mata. kan ada kayak abang buka tas itu kan ada heal itu jangan mm -hmm. sampai apa tuh? nah, nah, Dengan yang, yang pak jangan sampai eh, iya sih Healing dulu deh jaga-jaga deh pada mati konyol ini lambung kalau mau per 10 gimana? mati? nyawanya hilang per... detik. minum dua mana ya? ya ya oh iya iya, makasih bang Alhamdulillah, adik admin. Adik, step, step. Orang. Orang-orang Mati mati ya. Ayo untuk kita 6 menit. Nyampe ekos. Eh nggak tahu sih menit. Yo yo yo yo, yo. Menit nyampe nggak? Go go, go go go go go lari. Tapi kalau kita misal dihadang itu kita sempat perang tuh. Bisa telat sih. Sampai, sampai. Ih, eh, minum lagi? Okay, duit, duit. Dia... Duit, lagi? Duit duit duit. Duit dah. Duit duit duit duit duit duit. Gue takut. Oke. Okay. Gas, gas, gas, gas, gas. Emang udah nama nyek Pulang. Aman, aman. Pulang, pulang, pulang, pulang, pulang orang Sudah kita udah, udah banyak uang di kota. Nih ekstra kita musuh beda kan? Iya sih? Apa hmm. sama? Nah, yang beda yang sama. Tergantung oh, spawn sih. di kiri. Iya, tergantung spawn kan. Nah, spawn Sula? di kiri dia, dia, di tempat kiri kita. Agak, agak ngeri juga kalau sama ya kan, bisa dibegal. Tapi seru sih kalau sama main begal gitu ada ada yang sama maksudnya ada orang yang tahu tempat spawn yang sudah tahu bakal di mana gitu nanti ayo marbur kita lari-lari ya yuk kerja di sini dulu ini bukan curang nih kal kita ini bukan curang nggak main dulu nah ntar nanti ya tuh ojek menjadi scampet ramahannya Yo. Kita open jalan aja ya. Agak gua entar mau jadi bandit ah di Pamlon pakai bigel buat bigel. Dua orang nih. Ya. Ah, ke pokoknya udah jalan nge-pro. Udah dua kali. Ah, mati lu. Enggak lihat sih aku. Nama-nama nama-nama, nama, Bang. Bigel, bigel, bigel. Apa, Bi? Mau dong. Sama -sama Kas, gua sama ada mumpung gua lagi gembel-gembelnya nih, ya, gas. Kami. Kami. Kami perlengkapan apa perlengkapan apa? gold cari inspek gimana Eh, mati gak nih aman-aman. Jangan ganggu. Tapi kalau udah, udah hitam kakinya mati sih. Iya. Kalau Flystack itu apa? aja loncer dikit aja. Heeh. Loncer udah mati kok. Kore. Aman. akhirnya selesai juga loh, yang apa. <laughs> eh. Ini jangan kebut. Fase akhir lebihnya berapa kali itu, kok. Anjing, asli kucing, berisik banget. Justru sakit, kan? Tapi di gelap, gelap, gelap, gelap, gelap, gelap, gelap, gelap, gelap, gelap, gelap, gelap, gelap, gelap, total gelap, gelap, wah banyak sih ya Apakah 11, 12, 3, 6 14. Ya kalian jumlahin aja habis itu kita jual-jualin kali ya Gold Cup Ah taruh dulu aja maaf bro Simpen Ini senjata MP5 Kita simpen juga kali Nah bos senjatanya nanti satu aja ya Ini kita atur dulu Kita pindah-pindahin dulu ya MP5 Mas. Grand Hasers. Semuanya dah, kita pindah-pindahin Kan Rocha tetap pakai senjata air nih nih ya Supaya next game kalau kita mau looting-looting tuh enak nanti, bro. Oke? Okay? Kita taruh-taruhin dulu deh Nah, aman Bawang sudah ya, batasih, ya. ini jual Yom aja masi, kan nih Ini kalau dijual, Mabro bro ribu Wih, mantap juga Tidak ya Jual aja lah BU, BU, men, BU <laughs> Ini dijual berapa sebelas ya? ribu nih, lumayan juga nih Ya, jual ya Kita taruh saja dah habis itu kalian tinggal siapin aja nih Kayak peluru-peluru gini mah, bro Ya, diatur ulang lagi Supaya kalian bisa main lagi, ma bro Siap, kayak gitu aja untuk kali ma Makasih banget udah menonton ya Sedikit tips dari ocha Untuk kalian yang pengen main di Map Valley ya Jangan langsung ke tempat Desa aslinya, ma bro ya satu tempat yang ocha kasih tau tadi Untuk buka kunci ya, ya pokoknya sih disitu Item-item bagusnya disitu, ma bro Yang tengah-tengah ya Yang ada Zona merah di map ya. Kalau Armory kan juga tuh kita pastinya ke tempat yang ada zona merahnya di map mah bro. Soalnya di sana tuh lootingan pasti bagus-bagus banget sih mah bro ya. Ya udah untuk kalian yang suka sama video jangan lupa like like like video ini mah bro jangan lupa subscribe aktif lonceng ya bro ya. Kunci tujuan terakhir kali ini see you mah bro udah semua ya. Ya udah semuanya. See you next.